sini ini enggak ada jembatan nih sini ya di bawah ini kan ada jurang ke sini ini ada duri nanti mati ya yang kena ini Ini ada kulang. Di bawah. Enggak terang ah. Enggak hmm. terang. Banyak. Enggak terang. Hmm. gunung-gunung anak kaya nih gunungnya gunung hah gunung yang ada gun sungai-sungai, macunan, sungai. nah, sungai. ini kawannya, sungai, kaya kaya, nggak ada, ya ada, kita dulu, paret paret paret, hmm? rumah, Aret. rumah rumah rumah rumah, ada lo, sini sini sini rumah ya, hmm, janganlah di sini orang dia anaknya ke sini. Harimau mau anak miskinnya Nah, ini rumahnya dia Tenda ya, karena jangan punya rumah lagi. Ya bukan rumah namanya itu. Hah? Ya tenda. bukan rumah, ya, tenda. Jangan punya rumah lagi. Dia pulang balik. Ini ada berapa tadi? Empat. Tunggu apa? Empat. Balik dia di kamar sini. Jak ya. tiduran juga ya. Indonesia, ini pohon pohon, pohon mana ya? Pohon dari izin dia bulatin, beres susah, eh, lambang bisa juga tadulun dia belum siap jadi door ada anaknya sendirian anaknya ini yang namanya kakek <tis> anaknya yang Ya, ayah mama adik kakak itu Oh iya yeah. Ini Yang ada Rumahnya Di sini Di sini Di sini Ini ada pohon-pohon Di sini Ni ram. beringin. Pohonnya di sini. Ada setan. Di sini setan ya di atas. Duduk duduk. 난 mata dia hantunya nyerang pohonnya hah ini ayahnya lagi kerja karena anak pohonnya dikembangin ...dampak untuknya. Kayak ini lah. Ini ah. kain dan lempuk-lempuk di sini. Untuk buat rumah dia. Dia buat rumahnya di sini. enaknya ada abis udah besar yaudah buat terus Maya. eh kayak mana ya ya kayak tadi ya itu lah bisa itu jadi ya, jaret hmm. panjang panjangnya itulah Uma apa itu? Uma but <laughs> ini airnya: lingkung, lingkung, melingkung melingkung, melingkung melingkung, melingkung melingkung, melingkung lingkung, lingkung, lingkung, lingkung, lingkung, lingkung, lingkung, lingkung. <susur> oh, ya Leman nih. Anaknya udah besar. Anaknya sama Anaknya udah besar jadi kakek ya kan. Ini mamanya nih. ya lava gunung, nih gunung lavanya lo kayak gini ya, ancurin senangan orang airnya jadi itu jadi jadi batu nah kena, kena lava miski di sini aslinya jarum rumah rumah barang Ini yang gugup ya orang ini nemu rumah gugup di dalam ada siadu orang ini masuk ya di sini aja. Eh dah. Ini Tangan besar, tangan besar. Hai kalau salah salah